Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi data c atau partisi c ya, karena orang banyak yang nyebut data c aja, jadi di sini saya akan nyebut data c biar gampang dan biar simple aja. Dan ya untuk cara mengatasi data c yang penuh gitu ya ini ada beberapa caranya jadi di sini saya mungkin akan bikin beberapa part dan ini adalah part ke 1 kalau kalian menonton part 2 atau part tiga dan sebagainya kalian bisa nonton sampai akhir dan nanti akan ada kartunya di ending video ini dan untuk cara yang ke 1 sebenarnya gampang banget kalian bisa langsung ke file explorer dan di sini kalian kalau ada uh, mungkin di sini kayak kayak misalnya data c ya Data C di sini ada ya folder yang namanya Windows dan ada folder yang namanya Windows old Jadi Windows old ini adalah Windows yang udah bisa dibilang nggak kepake gitu ya kalau memang nggak kepake Kalau mungkin kalian misalnya dibikin tujuannya itu Windows old itu biar Kalau kalian misalnya mau balik ke build sebelumnya gitu ya atau mungkin ada file yang sebelumnya kayak ya kayak Windows yang ditumpuk ya Jadi kayak Windows yang kayak diinstal langsung di Data C gitu tanpa di format atau di clean install gitu jadi kayak gitu dan ya mungkin kalau kalian misalnya mau balik ke versi sebelumnya misalnya kalian abis update besar-besaran ya misalnya, itu bakal terbentuk folder yang namanya Windows Old. Dan kalau kalian misalnya nggak mau balik ke Windows Old atau mungkin ke versi sebelumnya gitu, kayak saya gitu, dan saya memang nggak butuh juga sih, dan saya nggak peduli juga gitu, karena perbedaan dari versi sekarang sama versi yang dulu tuh kayak cuman tampilan doang, nggak ada dari format tuh nggak ada gitu. Dan sebenarnya untuk cara menghapusnya, kalian bisa menghapusnya dengan, misalnya dengan Windows gitu, kalian klik terus Shift Delete biar langsung, terdialat permanen atau mungkin terkapus permanen tapi saya ini sih nggak kayak gitu ya untuk hapusnya kalian bisa ke disk PC kalian bisa klik uh, disknya data C-nya gitu ya, atau mungkin partisi C-nya di sini kita akan klik yang drive tools biasanya kalau kalian klik gitu ya misalnya klik partisinya nanti akan muncul yang namanya drive tools seperti ini kalian klik dan kalian cukup klik yang clean up kalian cukup klik aja dan nanti akan loading kayak gitu dan kalian di sini mungkin kalian nggak akan melihat folder atau mungkin files yang gede ya karena di sini tujuan kita menghapus folder windows old. Jadi kalian cukup klik aja yang clean up system files ya. Tapi ya, kalian harus yakin dulu apakah kalian mau balik ke versi sebelumnya atau enggak. Dan kalau kalian tahu juga sih di kalau kalian pencet uh, shift untuk pas restart ya. Jadi kalian sambil pencet shift gitu pas restart itu nanti bakal ada pilihan untuk uh, go back to previous build atau apalah gitu. Jadi bisa kayak gitu. Nah, di sini kalian bisa melihat di sini ada Windows upgrade log files atau mungkin ya nanti akan ada Windows uh, Windows update files apalah gitu dan itu filenya biasanya gede untuk Windows old gitu atau mungkin ada follow Windows old, kalian cukup checklist aja semua dan di sini saya nggak ada karena kemarin baru dibersihin itu saya sekitar ada 47 gigaan dan ya udahlah gitu ya saya hapus aja gitu filenya karena ya menghabiskan untuk space SSD saya gitu jadi setelah itu kalian cukup checklist aja semua dan setelah itu kalian klik Oke OK. dan nanti akan muncul gitu ya warningnya apakah kalian mau benar-benar menghapus secara permanen atau enggak kalau kalian mau menghapus dan kalian nggak akan balik lagi ke review build cukup kalian klik yang delete dan nanti kalian tungguin sampai beres gitu dan ya yeah, beresnya berapa lama tergantung tergantung dari filenya ada berapa gitu file size-nya ada berapa ada berapa giga dan tergantung dari speed laptop atau mungkin PC kalian juga gitu. Setelah itu kalian cukup tungguin sampai beres, setelah itu ya udah gitu nanti kalian bisa melihat apakah data C-nya apakah udah kosong atau belum dan kalau masih belum kosong mungkin kalian bisa cari file-file yang gede dan kalian hapusin, kalian pindahin mungkin ke hard disk lain atau kalian misalnya ada partisi lain kalian bisa pindahin ke data C kalian. Jadi biar ya, kalian bisa uh, merge partisinya gitu Jadi ya biar lebih space biar lebih gede gitu ditambah gitu. Tapi nggak bisa kalau C sama D kalian beda atau mungkin data C kalian sama hard disk kalian itu beda gitu. Karena di sini data C saya itu adalah SSD gitu dan untuk data D-nya atau mungkin EF dan sebagainya HDD itu nggak bisa kalau disatuin karena ya beda gitu nggak bisa dan ya kalau kayak gitu ya kalian harus ganti SSD dan ya kalian harus beli yang baru gitu ya, untuk SSD nya tapi ya pastiin aja untuk space-nya lebih gede gitu dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya kayaknya udah kepanjangan sih videonya tapi semoga aja kalian paham dengan apa yang saya katakan tapi kalau nggak paham ya kayaknya memang saya tuh memang ngejelasin agak-agak ribet juga sih memang karena ini sedikit Ribet sih ya, tapi sebenarnya gampang gitu Dan ya memang intinya gampang banget kan Cukup ke drive tools dan clean up Dan yaudah gitu, kayak gitu doang Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya Dan thanks for watching, bye bye